Kakek, biar aku lap keringatmu. Terima kasih, sayang. Kakek, ayo istirahat dan minum air. Maukah kamu membantuku merawat tanaman di pot, sayang? Bantu kakek menempatkan tanaman dalam pot di raknya. Ingat, untuk menyirami tanaman itu, kakek juga memelihara banyak ayam. Ayo, kita periksa kandang ayam rusak, bantu kakek untuk memperbaikinya. Yeay, kandang ayam diperbaiki. Ayam-ayam itu mengantuk. Ayo masukkan mereka ke kandang. Kamu paling hebat sayangku. Terima kasih, aku sayang kamu. Aku juga sayang kamu kek. Ayo kita bantu lebih banyak anggota keluarga. Jangan menangis, adik kecilku. Aku akan selalu menemanimu. Ayo, usap air matamu dulu. Sisir rambut adik perempuan. Ayo kita bermain bersama. Ayo kita berbagi apel ini, Dek. Setengah untuk aku dan setengahnya lagi untukmu. Ayo kita berbagi cookie juga. Ada banyak sekali stiker cantik. Mana yang kamu suka? <SILENCIO> <SILENCIO> Ayo kita bermain puzzle bersama kak. Aku dulu. Sekarang giliranmu. Bermain denganmu Aku sayang kamu kakak Aku juga sayang kamu adik